10% Muslim, ya lagi lima persen terbagi Katolik, Hindu, Kristen. Ya, jadi di sini bapak-bapak kemana-mana bisa kelihatan vihara-vihara. Ya, vihara di toilet ini sampai 33.000 puluh tiga ya, kalau masjid kurang lebih 500 ratus saja. Ya, jadi majoritasnya 85% itu Buddha. Ya, Buddha. Ya, sepuluh persen Muslim. Ya, sepuluh Muslim. Ya, lagi 5-3 bagi Katolik, Indo, Kristen. Nah, jadi kalau Thailand ini ada empat negara batasan, Pak. Ada empat negara batasan. Nah, ya. kalau Thailand, Selatan, Batasan, negara apa? Malaysia. Ada yang tahu nggak? Kan? Malaysia. Nah, Malaysia. selatan Malaysia, Pak. Ya, Selatan Malaysia. Kalau Utara, Kamboja Myanmar. Ya, Utara Myanmar. atau Burma Ya, kalau harusnya Timur? Laut sama Kamboja, ya Laut sama Kamboja. Jadi talentnya ini ada empat negara batasannya. Ya. Kalau Thailand ini penduduknya sekitar tujuh puluh enam juta, ya tujuh puluh enam juta di sini. Ya. Kalau Indonesia